Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Ini kita akan promosikan ini Batu Aki Hobita Dulako Ini batu asli Anda bisa lihat ini Itu dari bunyinya Hobita Dulako Ini warnanya hijau ini harganya murah hanya 25.000. Ini sekitar 1,6 cm. Cuman gede ya. Ini cukup murah banget ini. Oke, terima kasih seperti ini juga sekian